Oke okay, kembali lagi jadi sebelumnya kita sudah bikin agar uh, si astronotnya berputar di permukaan planet. Nah, sekarang kita akan buat agar kalau kita menyentuh sembarang layar di sana maka uh, si astronotnya akan lompat dan terbangkan. Oke okay? nah uh, kita akan minimize dulu kemudian saya buka player handler-nya lagi. Oke okay, di bagian update ya teman-teman kita akan tambahkan sebuah program di bawahnya aja sini ya um, kita akan menambahkan uh, pendeteksian apabila uh, disentuh layarnya ya kemudian kita tambahkan force di rigid batinya oke okay. caranya adalah uh, if disini touch screen ya dot ini nah ini kalau error anda tinggal tekan control koma Sorry, control dot, ya, untuk mengimport uh, using Unity Engine input system. Oke, okay, supaya nggak error, jadi untuk menghilangkan touchscreen errornya, Anda perlu mengimport Unity Engine input system yang tadi kita sudah tambahkan. Package-nya oke, okay. touchscreen dot, grand primary touch By the way, kita bisa mendeteksi multitouch juga, teman-teman, lewat ini. Dan nanti materi selanjutnya ya press, is press. Ya apa ini maksudnya? Um, ketika kita menyentuh smartphone kita, layar smartphone kita biasanya, um, ketika uh, bisa jadi ada lebih dari satu sentuhan bersamaan begitu kan? Nah yang dimaksud dengan primary touch adalah sentuhan pertama, sentuhan pertama yang menyentuh di layar kita. Ya jadi dia ngecek apakah uh, layarnya disentuh gitu ya ada sentuhan ya dan koordinat sentuhannya adalah primitif adalah sentuhan yang pertama oke okay? nah di sini kita akan membuat menambahkan force agar si astronot terbang ke angkasa ya jadi hmm. uh, untuk menambahkan force maka kita harus otak atik rigid nya teman teman jadi kita bisa mengakses rigid body dari sebuah game object yang kita miliki si astronot dengan cara game object get component kemudian Uh, rigid body 2d kurung kurung dot add force oke okay. transform dot up ya kali kekuatannya dia ya jump force istilahnya jump force nggak tahu kekuatannya berapa nah kita perlu bikin variabel jump force di sini private float jump force misalkan 40 dimana. nah oke okay. transform up dot kali jump force ya transform up ini tujuannya adalah si um, apa namanya si astronot objek akan terbang sesuai dengan uh, apa ini, koordinat Y ya ke atas dikali jump force nya nah kita akan coba ya, kita akan coba sebentar saya save dulu balik lagi ke planet jumper apakah ada bugnya gitu kan teman-teman ya, kita akan coba, cek dulu, maximize, oke okay. nah di sini kita bisa sentuh sembarang layar ya, nggak ada aturan, harusnya itu di planet atau di mana, terserah teman layar kita klik, nah, e, si astronot benar-benar melayang teman-teman, tetapi problemnya kalau anda lihat dia melayang sambil muterin si planet. Nah, kita kepingin, kita kepingin agar uh, si astronot ini terbang lurus ya, enggak enggak nggak, nggak apa namanya, nggak enggak ikut muter planet lagi. Kita stop dulu. Untuk mengakalinya, teman-teman, kita perlu um, sebuah variable flag ya, untuk menandai apakah dia si astronot sedang terbang atau tidak. Kalau si astronotnya sedang terbang, maka kita harus mematikan, tidak menjalankan, transform, rotate around. Ya. Jadi kita buat saja di sini, private float uh, is flying sama dengan false defaultnya. Sorry, bukan float ya, bool. Yeah, is flying sama dengan false. Oke. Okay. Jadi selama dia tidak terbang, maka kita set uh, if is flying. Sama dengan false, maka dia kita set agar dia, si astronot, muterin atau e, berada di permukaan si planet. Oke. Okay. Kalau kita touch layarnya, maka is flying-nya kita jadikan true. Simpan dulu. Kemudian kita akan balik ke sini. Tunggu sebentar. Oke, okay, maximize. Reload play, oke. Okay, kita akan pencet sembarang layar dan hub. Seperti itu yang kita inginkan. Oke, okay. nah, teman-teman, sampai di sini dulu. Uh, week pertama kita ya, uh, jadi saya recap ya. Jadi, yang Anda lakukan di week pertama adalah setting up project Anda. Agar memudahkan Anda dalam mengembangkan aplikasi mobile dengan menambahkan package device, uh, input system, device simulator dan input system, kemudian kita mencoba membuat game sederhana, planet jumper. Kita sudah meletakkan planet dan astronot yang berotasi, dan kita mencoba sederhana sekali dengan inputan touch kita. Oke, okay. minggu depan kita akan melanjutkan game ini dengan membuat agar planetnya bisa lebih dari satu dan uh, gamenya punya tujuan artinya si astronot harus jumping-jumping-jumping ke planet satu, ke planet yang lain, dan seterusnya oke, okay? sampai ketemu lagi di week kedua, uh, jangan lupa kumpulkan juga CE-nya dan stay healthy, teman-teman sampai jumpa lagi, bye-bye